Bukan rahasia umum kalau pasukan elit Indonesia mempunyai banyak prestasi yang diakui dunia. Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, tentu prestasi militer kita jauh lebih unggul. Meski begitu, Malaysia juga mempunyai beberapa pasukan elit hebat yang tidak banyak diketahui publik. Bahkan kabarnya, satuan militer rahasia bentukan negara jiran berikut ini juga mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dunia. Nah, berikut ini daftar beberapa satuan militer elit Malaysia yang katanya tak kalah jauh dari Indonesia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. VAT-69 Digadang-gadang sebagai kekuatan rahasia Malaysia, VAT-69 merupakan satuan elit militer tertua di Malaysia. Keunggulan VAT-69 sudah pasti tidak bisa diragukan mengingat pengalaman latihan dibawahi langsung oleh SAS Inggris yang merupakan satuan elit paling ditakuti di dunia. Kabarnya, Satuan VAT-69 ini juga memiliki senjata hebat yang mematikan dengan harga sangat mahal. Belum lagi para penggawa yang diberi latihan ekstrim untuk membentuk fisik mental mereka. Kemampuan VAT-69 pernah diadu dengan pasukan Indonesia pada konflik Kalimantan di zaman Bung Karno. Kabarnya terjadi perlawanan sengit antara keduanya. Hal ini tentu terjadi karena anggota VAT-69 memiliki kualifikasi lengkap untuk menghadapi segala situasi. Di antara kemampuan tersebut adalah Task Force, Charming Force, serta Tim Tugas Khusus. Bahkan VAT 69 dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian tembak jarak jauh, spesialis penyerbuan, sampai ahli penghancuran. Karenanya pasukan ini diyakini merupakan senjata Malaysia yang paling mematikan. Grup Gerak Khas atau GGK 21 Tentara Darat Malaysia Ciri khas GGK 21 adalah baret hijau bagi para anggotanya. Merupakan pasukan elit kebanggaan setelah VAT-69, GGK-21 mempunyai prestasi yang diingat dunia. Di antara peran besar GGK adalah menyelamatkan Ranger Amerika saat terjadi penembakan helikopter Blackhound Amerika oleh milisi Somalia tahun 1993. Tidak hanya itu, GGK-21 juga berhasil melumpuhkan perompak Selat Malaka. GGK-21 merupakan pasukan elit yang semua anggotanya memiliki kualifikasi komando dan anti-teror. Pasukan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1965. Dilatih di bawah 40th British Royal Marines Commando, hanya 15 orang dari 300 sukarelawan yang lulus menjadi anggota GGK saat pertama kali pembentukannya. Hingga kini satuan militer Indonesia seperti Kopassus, TNI AD dan GGK 21 kerap menjalani latihan bersama. Pasukan Gerak Khas atau PGK Malaysia dibentuk dengan menggabungkan satuan VAT69 yang digadang-gadang disegani dunia dengan unit tindak khusus atau UTK, PGK menjadi satuan elit anti teror yang ditakuti. Tak banyak informasi tentang PGK yang beredar di masyarakat, yang jelas pasukan super rahasia ini mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 1997, sengaja dibentuk untuk mengatasi gangguan teroris, penyanderaan, dan tindakan kriminal skala besar. Personel PGK terdiri dari orang-orang pilihan,